Diperkenalkan, perkenalkan nama saya arif Ramasyarif. saat ini saya bekerja ini link saya in saya saya saat ini bekerja di PT Prima Armada Raya PT Prima Armada Raya salah satu unit usaha dari Pertamina Group kemudian saya seorang dosen juga jadi pulang bekerja saya di dosen di Stamik Nusa Mandiri kampus dan BSI, Universitas Sarana Informatika, sejak tahun 2015 dan 2016. Sebelumnya saya di Multimatic, kemudian saya juga di Ikhra untuk bagian Data Science. Nah, Yang paling lama saya di Marta Tilan Group selama 13 tahun sebagai Infrastruktur Corporate Manager. Pendidikan saya, saat ini saya sedang menjalani PhD di Malaysia untuk bidang penelitian Artificial Intelligence. S2 saya di Stemik Nusa Mandiri dan S1 saya di Universitas Gunadarma. sertifikat saya nah ini tantangan tersendiri karena biasanya kalau HRD nanya tolong dong dicetak sertifikatnya. Nah, saya bilang ya udah Bu, Pak, silahkan dicetak sendiri aja karena terlalu banyak menyatakan kalau disuruh ini terlalu banyak. Silakan dilihat sendiri. Nah, kemudian di tahun 2015 saat saya pertama kali menjadi dosen, saya mendirikan sebuah yayasan, Yayasan Komunitas Open Source. Tujuannya apa? Sebagai seorang dosen, saya melihat ada tantangan sendiri di kampus, ada gap antara pendidikan kita dengan industrinya. Artinya, saya sebagai dosen melihat banyak teori di kampus yang diberikan, hanya saja belum match dengan industrinya. Sehingga, saya memberikan pendidikan gratis waktu itu setiap hari Jumat malam di rumah saya, di Cempaka Putih. Eh, mahasiswa yang saya ajar, saya kumpulkan, capai mau ikut, silakan. Selain training itu gratis, juga plus makan malam, karena aktivitasnya dimulai dari jam 18.30 sampai jam 9, jadi plus makan malam juga. Hanya saja dengan berjalannya waktu, di tahun 2018, Alhamdulillah, akhirnya saya bisa mendirikan gedung sekolah gratis di Jatiwaringin. Di Jatiwaringin. Jadi kalau rekan-rekan, Bapak, Ibu, sebenarnya dengan materi dua jam ini belum Mencukupi, umpama silakan bisa langsung menghubungi saya, atau kita nanti bisa belajar bareng lah. Di kalau pada saat kondisi sudah stabil, bisa di kita belajar bareng di, di yayasan saya. Nah, tantangan yang ada dengan materi yang hanya dua jam ini mungkin belum bisa menggrab semua keinginan bapak ibu. Saya memahami karena secara keilmuan memang sangat banyak dan harus dalam. Hanya saja ini sebagai gambaran awal sebenarnya. Gambaran awal di mana seorang yang belum memiliki kemampuan teknis coding itu dapat menjadi seorang data sains. Sangat-sangat mudah. Drag and drop. Kita fokus pada hasil. Itu dulu. Kenapa? Selama ini Bapak-Ibu itu selalu mendapatkan informasi Excel pasti. Itu Excel sebenarnya bisa dilihat, bisa diolah kita olah menggunakan algoritma sehingga menjadi sebuah insight. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan bisa lihat ada dua perbedaan dalam menangani sebuah data. Pertama, data itu akan divisualisasi dan yang kedua biasanya data itu akan dicari insightnya. Apa bedanya? Beda dari beda dari jadi saya selalu bilang ada beda antara data visualisasi dan data insight. Contohnya, kalau Bapak Ibu terima Excel setiap bulan, biasanya Excel ya, biasanya pakai Excel, akan terima oh penjualan bulan Januari itu penjualan bulan Januari itu 1000 piece umpama. Di bulan Februari 1500 piece. Buat tabelnya di Excel gitu ya. Kemudian penjualan di bulan Maret cuma 200 piece turun. Kemudian di bulan April itu meningkat menjadi 2000 piece, tiba-tiba meningkat. Nah, itu pertanyaan dasarnya, itu visualisasi. Atau Bapak Ibu pernah melihat laporan peningkatan COVID, umpama setiap hari, oh yang peningkatan COVID di hari ini 500 orang, yang meninggal umpama 200 orang yang sembuh 1.300 orang, nah, itu visualisasi sebenarnya menurut saya. Tapi pertanyaan dasarnya adalah, yang mengkritik adalah, kenapa penjualan kita di bulan Maret turun? Kenapa penjualan di bulan April meningkat sangat tinggi? Apa faktor-faktornya? Apa faktornya? Oh, yang terkena COVID meningkat jadi 1.000 orang, yang meninggal 20 orang yang sembuh 1.300 orang, apa faktornya? Kenapa itu penting? Karena kita harus tahu faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Begitu kita tahu, kita bisa melakukan analisa-analisa selanjutnya. Contoh, apa yang menyebabkan orang kena COVID? Apakah faktor umur? Apakah faktor kesehatan? Ataukah faktor gender? Ataukah faktor pendidikan atau faktor lokasi bekerja atau apa kita selama ini kebingungan ya orang masih kena covid apa faktornya supaya kita bisa hindari Oh cuci tangan dan ingat pesan ibu mau pakai masker Apakah hanya itu Apakah yakin dengan kita menutup masker cuci tangan pasti nggak kena covid apa faktornya Apakah faktor penyakit lain tidak mempengaruhi umpama kita punya penyakit gula atau penyakit jantung atau apa dan ini enggak, belum ada. Tantangan kita adalah kita selalu memiliki banyak data, tapi kita tidak pernah tahu nih pola yang di dalam data kita apa. Pengalaman saya di beberapa perusahaan dan membantu beberapa teman, Bapak Ibu rekan-rekan bisa lihat di LinkedIn, saya membantu dari orang dari perusahaan yang besar melakukan training atau tukang jahe di pinggir jalan tapi punya 150 gerobak itu saya analisa dan satu lagi susu apa kopi outlet kopi di Bandung itu tantangannya apa mereka terima laporan dalam bentuk Excel dalam visualisasi tapi nah ini tapi mereka bingung sebenarnya penentuannya itu kayak apa sih sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi penjualan saya faktor apa yang mempengaruhi pengeluaran saya faktor apa nah Mungkin kalau pakai nine akan membantu karena apa? Kita akan fokus di situ. Kita tidak akan melakukan coding apapun. Tinggal ditaruh datanya, kemudian drag and drop keluar hasilnya. Saya sedikit sharing kalau bapak ibu lihat di materi beberapa materi. Ini adalah channel YouTube saya. Channel YouTube saya memang sederhana lah, maksudnya enggak ya teknis lah karena kalau Bapak Ibu ketik di internet tentang naik buah keluar banyak tentang big query Google wui keluar banyak sampai kita sendiri bingung sumber belajar banyak keluar. minta ampun internet sangat memudahkan kita untuk belajar tapi nah ini tapinya kita banyak belajar kita banyak mengetahui keilmuan secara teknis tapi mau jadi apa? Mau jadi apa ini? Ini saya sadari pada saat saya udah sudah mulai kuliah dan mulai apa menulis paper internasional seperti ini paper internasional saya yang saya tulis beriringan dengan disertasi mengenai artificial intelligence nyambung nggak dengan dengan industri kita? jauh gitu loh jauh saya nulis paper harus fokus pada perbaikan sebuah algoritma tapi industri kita tuh nggak butuh itu industri kita butuh adalah coba bantu saya dengan data yang kita miliki itu mau jadi apa contohnya akan seperti ini nah ini contohnya ini adalah contoh di mana ini simulasi ya jadi rekan-rekan karena saya Memiliki beberapa teman, memiliki atau beberapa klien, lah istilahnya yang saya bantu, sehingga saya tidak boleh menunjukkan data real mereka. Ini adalah salah satu komitmen dalam menganalisa data kita. Sebaiknya tidak menginformasikan data orang yang kita analisa itu tidak boleh, tapi algoritmanya sama, sehingga apa akhirnya saya membuat perusahaan bergerak secara fiktif materi tentang sains yang saya tulis itu tidak sama dengan industrinya kenapa yang dibutuhkan industri adalah ada perusahaan mereka punya data seperti ini nanti kita analisa kita belajar lebih detail ini saya nulisnya pakai Python ya Jadi, tapi hasilnya akan sama sebenarnya nanti jadi begini oh. Sebenarnya paket seperti apa yang kita berikan ke saran seperti apa yang kita bisa berikan ke customer. Nah seperti ini dasar-dasar apa dok? Jam berapa kita akan promo pembayaran tipe apa yang kita kerjasamanya harus lebih baik jenis-jenis gender seperti apa yang menjadi perhatian customer kita. Nah seperti ini ini yang menjadi inti dari data science. Gitu. Jadi makanya saya menggunakan name. Menggunakan name akan memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan untuk fokus ke dalam data insight.